Sahabat Jundi Sahabat Jundi ini latar belakang, belakang pendidikannya jualan sejarah di dunia yang laki Beliau usaha bergerak di bidang jasa transportasi Belum ini beliau mengalami masalah yang cukup serius karena mengalami kerugian yang cukup besar Ternyata tidak jawab, tidak mampu dijawab oleh seorang sarjana peting, justru mampu dijawab oleh seorang rumahis. Dia sarjana, dokter dia apa? Ketika saya sedikit mengalami batu sandungan dalam rangka mengembangkan tidak usaha. Dia datang buat kopi, mencas kita dalam waktu sebulan berubah di sini waktu. Pernah bermain ular tangga nah, sudah pernah. Bagaimana kira-kira bermain ular tangga? Naik turun, ya. Tapi, tapi indah nggak bermain ular tangga? Itu. Asik kan? Pertanyaan saya bagaimana kalau tidak ada ularnya? Enak nggak bermain ular tangga? itu pasti ada ulang. Anda hidup itu tidak enak kalau tidak ada ulang. Hidup itu akan menjadi baik itu kalau ada ulang. Jadi jangan jangan menganggap bahwa misalnya kita ketika ada kendala jatuh dan sebagainya ini yang perlu diolah. Ini yang perlu diolah. Ada seorang pemuda, ada seorang pemuda yang Uh, apa namanya memiliki keahlian sih sebenarnya dia memiliki keahlian dia seorang pengusaha baku juga pernah suatu ketika dia ditantang untuk memecahkan batu dengan mempertaruh mempertaruhkan usahanya. Anak muda ini menyatakan tidak ada batu yang saya tidak bisa pecahkan di dunia ini. Maka dia diberikan kabar bahwa ada satu batu di sebuah desa. Kalau dia bisa memecahkan batu itu, maka dia akan mendapat penghargaan. Tetapi kalau dia tidak bisa memecahkan batu itu, maka dia akan menyerahkan usahanya. Nah, akhirnya dia dipertemukan dengan batu yang cukup besar. Dia ambil alat-alatnya, lalu kemudian dia pukul batu itu dengan begitu. Satu, dua, tiga, sepuluh, dua puluh, tiga puluh Belum terjadi perubahan pada batu yang dia buka. Dia mulai buka pakaiannya Lalu dia lanjut lagi tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh Berkeringat sudah dia Dia sudah berkeringat luar biasa Mulai, apa namanya, mulai lelah dia Ingin memecahkan batu ini Dia bilang, tidak batu ini pasti akan pecah dengan keyakinan yang begitu luar biasa, lalu kemudian dia masuk hitungan ke 80, 90, mulai dia lelah, capek. Dia bilang tidak, batu ini pasti akan pecah. Terakhir dia hitung sampai ke 100. Pada saat di hitungan 100, dia menyerah. Lalu lewat seorang tua di situ, kakek-kakek, bilang wahai ya, anak muda bolehkah saya bantu pecahkan batu? Anak muda itu bilang. Ini kakek ini saya saja Dia sudah bau tanah Masih mau pecahkan ini batu Saya saja yang masih segar ini Tidak mampu memecahkan batu Lalu dia katakan Dia bilang kakek gak usah lah, Gak mungkin kakek itu bisa mau pecahkan batu Saya saja ini gak bisa Dia bilang beri kesempatan kepada saya Dan kita hidup sama-sama Lalu mereka mulai, Kakek itu mulai mengayun itu palunya dia mulai gitu 101 102 103, pas 107 retak di kagetnya muda dalam hatinya dia berpikir ilmu dia yang lalu dia akan terus kita terus, dia mulai sampai 108, 109 110 pecah batin. dia bilang kaget tolong diajarkan ke sana itu bagaimana bacaan si apa semuanya, dia bilang tidak 6 anda tahu nggak, batu ini sebenarnya pecahnya bukan di hitungan 100 tetapi pecahnya batu itu dihitungan 110 tetapi karena kamu sudah berhenti di hitungan 100 maka kamu gagal banyak orang yang gagal sudah dekat dia menaik impiannya, sudah dekat dia mau menggapai apa yang dia inginkan tetapi karena dia kemudian berhenti di jalan, maka apa yang dia impikan itu tidak terlalu nah ini yang penting karena itu Ular tangga inilah yang akan menjadi salah satu paradigma kita di dalam perusahaan Ular tangga ini, permainan ular tangga, dia tidak akan menarik kalau tidak ada ular Hidup juga tidak akan menarik kalau tidak ada tanah Ini yang harus diberi. Selama masih ada sedikit percikan api, Belum terlambat bagi seseorang untuk membuat awal yang baru kita akan melakukan awal yang baru ini kalau percikan api itu ada di kita Insya Allah kita akan nanti akan bisa meraih impian yang kita inginkan ya sebuah percikan api meski itu adalah yang terakhir kali sangat penting untuk bisa memiliki mobil percikan api itu adalah hasrat yang membahar pada anda gairah yang begitu kuat, tekad yang begitu besar dan kemudian semangat serta niat yang ada pada diri anda kalau ini masih ada, anda segagal apapun berkali-kali anda berusaha untuk berbisnis berusaha untuk mengembangkan identitas diri anda kalau perincikan api masih ada pada dada anda maka anda pasti akan berhasil ke depan ini nanti akan kita, kita akan coba nanti dalam sekolah itu bagaimana memunculkan visualisasi yang positif jadi, uh, the law of the race, jadi ada hukum yang di alam ini, dia seperti gemar Kalau kita naik ke gunung berteriak saya bodoh, maka yang akan kembali itu pasti saya bodoh Nah, ternyata menjadi kaya ini, menjadi bisa bekerja, bisnis berjalan, itu kemampuan kita memvisualisasikan impian kita Dulu teman-teman kita ketika saya di apa namanya di kita ada sembilan itu jet, sembilan jeti atau pelabuhan tongkang itu setiap saya lewat di depan tongkang itu saya selalu sudah memvisualisasikan ada tongkang di sana meskipun kenyataannya belum ada tongkang. Setiap lewat di depan tongkang itu saya melihat. Saya melihat itu sudah ada tongkang di situ, meskipun kenyataannya belum ada. Itulah yang memberikan vibrasi. Itu yang memberikan gelombang sehingga akan menarik jenis yang sama. Seperti yang saya inginkan. Inilah kemampuan nanti mau Jadi The Secret itu menceritakan tentang tiga kata kunci untuk sukses dalam berusaha. Kita akan penggal satu persatu. Langkah-langkahnya itu sehingga akan lama nanti kita memvisualisasikan apa yang kita inginkan dan ternyata itu luar biasa hasilnya bagi orang-orang yang punya mobil sekarang ini dulu saya sempat bilang sama Adinda Mutani dulu itu saya ketika membangun rumah di sana garasinya itu saya sorong karena saya memvisualisasikan ada dua mobil yang masuk di sini. Ketika itu belum ada dua-duanya mobil Tetapi ketika saya keluar Perasaan sudah ada mobil Dan itu datang dengan sendirinya mobil Jadi mahasiswa ini yang belum punya ada motor Coba upayakan visualisasikan ada motor selalu Pertama ciri-cirinya, tanda-tandanya Kalau Anda dibonceng temannya naik motor Motor yang Anda inginkan itu selalu Anda lihat di depannya Itu bukti visualisasi mulai berkembang Visualisasi mulai terwujud Ini harus dilatih Mau punya suami yang ganteng Mau punya istri yang cantik Itu tergantung anda bukan dari orang lain ya, ya. Bukan dari hansi ya, ya, ya. Ini kemampuan mempunyai visualisasi ya, ya, ya. Nah sebenarnya kalau di dalam pemimpin Itu wadid ya. Ini yang disebut visi Siapapun yang mau menjadi pemimpin Apakah dia menjadi direktur, Apakah dia menjadi rektor. memberikan getaran kalau pemimpinnya merasa dia gagal terus, maka dia akan memberikan gelombang akan memberikan semacam frekuensi yang sama, jadi hukum jauh seperti itu. kemudian mati bendaga, yang kemudian stres dan sebagainya, karena pikiran yang memahami ayat, memahami ayat, al tetapi hatinya itu tidak, mem tidak memahami yang seperti itu. sementara hukum yang ada di dalam di alam ini, dia menangkap gelombang yang ada di alam kamu bayangkan seorang gadis itu, anda tidak perlu bilang, saya suka dengan kau dia rasakan. dia merasakan nah disilah, jadi di dalam berusaha nanti ke depan kita akan ciptakan di sekolah ini kita akan ciptakan di sekolah ini bagaimana supaya apa yang anda lihat itu terwujud dan jangan berpikir bagaimana caranya karena hukum di alam tidak berpikir kayak kita berpikir waduh ini gimana ini saya mau misalnya mau berusaha tapi tidak ada modal belum lagi saya punya SK sudah disimpan semuanya di, di bank dan sebagainya bukan begitu cara berpikir alam Inilah yang penting. Andrea kasih kemudian dia sampai ke menjadi ranking sepuluh dunia, lalu kemudian dia sampai menjadi ranking satu lagi, kembali menjadi ranking satu dunia. Itu karena dia mampu Memvisualisasi Nah itulah sebabnya, ya saya sebenarnya malam ini sudah terasa ini, ada hal ini, Rudi, sudah terasa ini gelombang. Kita berada di gelombang persiapan. Kalau ini bisa dipertahankan, nah, ada ada orang di pertamanya dia luar biasa dia sudah melihat ini apa yang dia bisu Tetapi di tengah jalan dia melihat hal yang tidak hal yang negatif, yang ditangkap lagi hukum gelombang. Nah bagaimana caranya supaya dia tetap umsan, supaya dia tetap bertahan? Anda harus masuk di sekolah bisnis. <tuh> Nah oleh karena itu di dalam hidup ini ada dua wajah selalu, ada dua wajah ada sisi negatif dalam hidup kita dan ada sisi positif. Ini nggak bisa hilang. Siapapun yang mau berusaha, siapapun yang mau berbisnis, siapapun yang ingin mengembangkan dirinya, maka dua wajah ini akan muncul, wajah negatif dan wajah positif. Kita lihat. Ini hasil penelitian dari Harta Universitas. Setiap hari manusia menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. Jadi setiap hari kita sadar atau tidak sadar, kita menghadapi pikiran kita kurang lebih 60.000 dalam satu hari. Ada 60.000 pikiran yang lalu lalang di kepala kita ini di dalam satu hari. Satu-satunya yang dibutuhkan sejumlah besar pemikiran itu adalah pengarahan. Kalau tidak ada orang yang mengarahkan Anda, Anda akan terakhir itu. Karena 60.000 pemikiran itu cenderung. Jika arah yang ditentukan bersifat negatif, maka 60.000 pemikiran itu akan menjadi negatif. Tapi kalau dia diarahkan menjadi positif, maka 60.000 pemikiran itu akan menjadi positif. Ini Lalu kemudian ada penelitian fakultas kedokteran San Francisco menyebutkan bahwa lebih dari 80 pikiran manusia itu bersifat negatif dalam bahasa agama al amar bisu 80 persen pikiran yang ada itu dari 60 ribu itu mengarah ke negatif dengan hitungan sederhana 80 hari 60.000 pikiran itu berarti setiap hari kita memiliki 40.000 pikiran itu negatif. Begitu banyak racun di dalam pikiran kita. Dan racun itu Anda sadar atau tidak sadar itu yang menghancurkan Anda. Nah, bagaimana toks ini? Kita hancurkan, kita keluarkan yang negatif itu, maka akan tampillah sesuatu yang semuanya di luar keadaan Kalau kita mencoba untuk Membuang racun-racun negatif yang ada dalam diri kita. Tidak ada jalan lain. Siapapun yang mau hidup, yang mau sukses, mau berhasil, maka wajahnya itu harus mengarah ke hal-hal yang positif. Kalau kita berbicara dengan uh, low attraction tadi, karena kita selalu berpikir positif, maka akan terkumpul orang-orang di kehidupan kita itu. Semuanya orang yang berpikir positif. Dan itu akan menjadikan ketiga kemungkinan itu menjadi keajaiban ini harus diubah saya ketika menjadi general manager sebenarnya kalau anda berbicara tentang perusahaan tambang yang direktur itu tidak tahu apa-apa apalagi berusaha itu tidak tahu apa-apa kalau anda ingin terjun di dunia seperti itu anda harus menjadi general manager general manager itu teknis saya ketika masuk di sana saya ditanya oleh buyer, dia bilang pak derasnya berapa di situ pak yang saya tahu ini draft ini draft skripsi atau proposal. Lalu dia tanya, dia posisi di situ Pak di jadinya nya long side atau deep. Perpandurnya menggunakan berapa meter Pak? Kemudian bisa nggak main volnya itu nanti kita perbaiki? Bordesnya seperti apa di situ? Semua barangkali ada 15 yang disebut, tidak ada satu pun yang saya tahu. lalu saya datang ke satu seorang manajer saya saya tanya, itu tadi saya di, di, di, di, ditanya itu draftnya berapa disitu oh jika di Ustaz masih tidak tahu bahwa pura-pura saya ya tidak, kalian panggil saja saya Ustaz <laughs> apa itu draft itu? yang saya tahu draft skripsi, proposal biasa kita mau minta-minta ini ada draft proposal ya <laughs> tidak, Pak, kalau draft itu kedalaman laut oh, oh. jauh betul jauh betul? <laughs> Lalu yang abdic dengan longside, dia bilang itu kapal tongkang kalau dia datang lurus begitu namanya beci. Kalau dia pasang ndak dia panjang itu longsai, Lalu apa randornya? Randor itu tempat itu dan namanya Sapato naik itu jembatannya itu rambor namanya makanya dia tanya berapa meter lebarnya, panjangnya dan sebagainya. Main hol apa setiap kapal yang datang itu dia buang gasnya itu dengan membuka ada karena tongkang itu ada 8 partisi dia ya. dan tidak mungkin tenggelam tongkang itu kalau cuma dua atau tiga yang bocor itu tidak akan mungkin terjadi kecuali semuanya bocor ke delapan lapangnya baru dia tenggelam. Saya sama sekali tidak tahu. Lalu saya bertanya kepada mereka-mereka. Akhirnya saya paham. Karena saya bilang kita kan ya namanya pintar-pintar jatuh di organisasi kan begitu. Baik Pak, nanti sekitar 10 menit nanti saya kabarkan sama Bapak. Padahal tidak tahu. nih Pada saat saya tanya sudah saya kontak lagi, saya tanya, "Bapak punya, Bapak punya tongkang berapa psi?" Iya, iya. Nah, saya bilang, saya kira, Pak, kalau Bapak punya tongkang itu dua ribu lima puluh tidak ada masalah, Pak. Dan saya itu tujuh meter airnya di sini. Wah, ternyata tidak. Itu lima tahun saya memimpin perusahaan Artinya, kalau jadi sekitar kuliah, <gat> sarjana juga. Saya tahu jenis batu, tingkat abrasinya, tingkat sedimentasinya Saya biasa menggoreng itu yang namanya batu dan sebagainya Itu pekerjaan saya sehari-hari Dan jauh saya sudah tahu kualitasnya, daya retaknya bagaimana dan sebagainya Nah inilah yang kemudian berkembang terus Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya Dan minta maaf selama lima tahun tidak pernah ada demo saya punya Karyawan. Setelah saya keluar dari situ hampir setiap saat demo Saya kemarin keluar terakhir, 5 tahun karena lelah, capek. Saya ini dosen. Saya ini dosen harus kembali lagi. itu besi, itu besi kembali ke sana. Lalu kemudian belum lama lagi di sana dipanggil lagi di ini itu juga karena karya hasil yang kita lakukan di sana mereka nggak bisa mikir bagaimana mungkin ada perusahaan tambang yang lima tahun itu tidak ada ini, pasti ada ilmunya nah sementara di ini, ketika itu demo terus setiap saat diajarlah saya untuk memberikan bagaimana membentuk karakter sekarang ini sudah lima ribu karyawan yang ada di sana ya siapapun, jangan percaya dengan pandangan orang, kita hidup ini jangan dijepang oleh konstruksi sosial artinya kalau mau menjadi mahasiswa YIN atau dosen YIN harus punya mobil, harus punya kendaraan itu konstruksi sosial di Yursel, anda tampil dengan diri anda sendiri itu jauh lebih anda mulai dari bawah anda mulai dari bawah The Master key to finish. kunci untuk menjadi kaya. Kata Napoleon Hill itu positif, berpikir positif. Siapapun di antara kita ini, kalau anda mau kaya, tidak ada jalan lain. Ini kuncinya. 50 orang orang ditawang di Amerika yang diwawancarai oleh Napoleon Hill, kuncinya sama, tidak ada yang berbeda. Kalau anda ke depan mau sukses dalam lini apa saja, maka berpikir positif itu menjadi bagian dari hidup. Kalau anda The Seven habit of essential. Inilah dia yang pertama di bukunya, Yang sangat tebal itu. Ini gambarin Yang pertama di dimasukkan Bagaimana merubah paradigma kita Tidak pernah orang melihat kepada Anda Itu satu dimensi saja Satu sisi saja tidak pernah Jadi jangan pernah kita lalu kemudian Orang bilang ente bodoh, NT bahlu dan sebagainya Itu orang lain itu tidak memandangnya Ada orang lain yang memandang Anda luar biasa Anda hebat dan sebagainya karena itu mulai malam ini tinggalkan hal-hal yang bersifat negatif yang ditujukan kepada diri Anda mengikuti sekolah ini. Wah oh, satu saya lupa kenapa kita memberi nama sekolah? tidak mungkin universitas atau madrasah. Ya kita memberi sekolah itu mungkin saja kita sudah sangat mungkin saja pengetahuan kita itu sudah tinggi dan sebagainya tetapi mentalitas berusaha kita masih SD oleh karena itu di sini kita akan bentuk mentalitas interpreneur kita juga akan ada satu satu khusus itu bagaimana mentalitas interpreneur ini yang ada kurang lebih kita sudah saipati tujuh orang pengusaha di seluruh dunia ini kita ambil satu persatu copot mentalnya yang kemudian mereka bisa berhasil menjadi kurang lebih ada tujuh mentalitas saya untuk menyiapkan diri kita itu menjadi pengusaha-pengusaha muda yang insya Allah dari mentalitas ini nanti akan berkembang terus sehingga apa yang kita berikan akan terjadi saya kira ini yang kita harapkan mudah-mudahan akan membawa mendatangkan berkah bagi kita semuanya Jadi, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh